Ini nih yang terjadi ke kulit manusia. Kalau misalkan e, didiamkan beberapa menit, dan ini berasap, tuh guys. Bahaya nih, tuh dia mulai efek panasnya mulai keluar. Langsung praktekkan teknik kebal air keras ini. Cek di out atau yang warna orange sama aja, guys. Air keras ya, air keras juga bisa melunakkan atau membakar semua yang karena air keras ini nih gitu. Untuk membuktikan ini benar-benar air keras, di sini juga gue udah punya mangkok ya. Dan ini ada beberapa koin. Sebenarnya pakai besi apapun bisa, tapi yang gampang ya pakai koin seperti ini ya. Sekarang gue akan coba sini kamera. Gue akan coba ke tangan. Bentar, boleh nunduk aja mungkin. Yang diri ini ya. Gue akan coba. Ini gue lepas dulu karena khawatir ini akan meleleh gitu. Ya. Ini semua gue lepas, oke, okay. watch, ingat eh, jangan tiru ini di rumah ya. ini totalitas kamu bisa lihat bagaimana kejadiannya mungkin ada yang berpikiran wah mungkin kalau udah kena koin mah jadi nggak terlalu keras gitu ini gue akan siramkan ketika dia masih kuning ke tangan gue nih ya watch Ini sebenarnya mau ke muka, mau mandi ini juga bisa guys, asal kamu baga tahu bagaimana tekniknya. Cuma ya, ini kan gue make apa nih? Kalau gue usapin ke muka, ini make up luntur nih otomatis. <coughs> Jadi <coughs> nggak bisa gue usapin ke muka. Sebenarnya mau diusapin ke kaki pun ya sama aja nih tuh. Mau kemana pun ya bisa gitu, asal tahu bagaimana tekniknya. Ya, oke. Sekarang gue akan coba untuk yang warna putih nih ya. Ini kan warna oranye nih. Sebenarnya warna itu dalam air keras nggak terlalu berefek guys. Ini gua akan buka dulu ya. Oke, nah sekarang ini kita coba yang warna putih nih. Ya, yeah. Ini gua tuangin dulu ya. Ini sisanya nih, lihat. Sisa air kerasnya. Sih. Ini ingat guys, jangan di, jangan tiru ini dimanapun. Karena bahaya banget, sumpah. Nih, lihat ya. Ini akan gua tuang. Ini efek dari air keras yang tadi nih guys, setelah Dukun ini ingin membuktikan bahwa dia bisa mencuci tangan dengan air keras Tetapi dia mencuci tangan menggunakan air yang di dibotol Dan mengaku bahwa air itu air keras, mari kita buktikan kebohongannya Jika air yang dibotol memang air keras Meja dan alas meja tersebut pasti sudah rusak hahaha. tangan pakai dari agama Lihat ini hanya air biasa. Jika ini air keras, meja ini sudah rusak oleh air keras tersebut. Bajat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua akan tutup video kali ini dengan kata-kata tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar. Dan jadilah lebih normal dari paranormal. Oke, okay? bye-bye. Boleh disorot ke sini semua, menutupnya. Ini ada...